Sampai kita ngerti beli sih Gemiin aku ngirim duit nih ke bapak nih, tanah Berarti otomatis tanah, senang, hati. dagang, kain, kayaknya nyong Dudu kayaknya bapak nih Tidak ngerti Tidak ngerti Kau ngewis Maning-maning jaluk duit, maning-maning jaluk duit mau orang isiin kalau mbak yu mbak yu ini pada pinter luruh duit bapak kepengin duit anak sih pada sukses pinter luruh duit mau ngurit zaman saya kirut kutu pinter luruh duit duitnya sih ngakek hmm, orang percaya sengsara ngerti? eh nanti RUT! Banggu, Pak. Ini kita hangat teh Ya, selamat menikmati. Banggu, aku banggu. Oh, Yuk, Iya, penting. Ludi. Lora, Ya, Aku Iya, terjau, makasih John, aja kalian. lu dingin loh ya makasih John. Pimendu, kayak batine ake ya bu ya? Ya kayak kira ya. pak. Alhamdulillah, naik oli sepuluh juta kayak pak ya? Iya iya. Ada orang oyek, ya orang liat duit pak. Alhamdulillah. Bener kue Bu. orang-orang anak orang pada mana? Ya iyalah, pala. Angger apa -apa. apa apa oh, oh. ya apa-apa. Oh iya, Pak. Ya, ibu ya, apa ya. maning Bu? Oh, iya iya iya iya iya. Wis kalem kok bengi jatah e. Kaya eh, nana gelas mabur apa timen? Eh. men? <laughs> bu, bu. Ong, mader keping ini bu. Ya Allah. Is, bu? Kenapa, bu? Bu? Eh, bu Tika, badan indah, bu. Kasih banget sih ini mau kasih kececuan oh enggak bu, maka sonten pengajian bu kades badai tindak sarang apa pripon gampil pun bu, ini ceritanya belai kata-kata orderan bu dari apa? oh enggak, enggak pun saya dikaya ngagam dong ya, karo putih pak ya mending bu, yang gue kecepreta dulmu, mau tangga bu, ya aku tuaruh haroh, -haro, percuma kak tika cicak mangkat pekak masa sok lembah, aku mani pengajian, iya nang bener nemen ku, wes wes lah bu orang ngurusi apa kebawa lia, aku ngurusi awakku aku bebek kange ngerti ya, apa aku bezer lemu kayak kie, kita haruwa no, kuasa terlum. Yo telunggung nih ya orang makan orang minumnya mau bisa kurus. <laughs> Sampean pahaman, hmm, Siti. Ya Gilanya. Sulah ini balik hey, sarapan mal bolar. Mas, degi sih. Pre Ponte. Mas ini ya pak ijin mana mana, aku kena tanam Bapak sih sinodagen, ana sin gerungan yang terung juta per meter, angker kilo juta per meter, dibinasi ibu udah terus juta terung miliar deh. bisa kena ngonjol utang, toko sawah, terus toko mobil loh ti, nah, aku wes mas terung m berarti akeh mas, tapi ada sih ngomong bab, oh. mas kan cuma mantu deh. Iya, kalau masalah yang ada atus nggak mau karu bapak, di gak nyamitok. Coba di mau dari bayi. Mas wis mau angsuran terus. Iya wis mas, berarti ngasuk ya, ngasuk atus datar ya kalau mas ya. Siap wis datar, tenang baik deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, sehat. Um Panggil Bisa Mali, ya. Di beskata, ya. Aww, Iya. ya? mana? takut saya Kipi Kakek. Bisa Dasar, ya, Wisnu, kata ibu, tapi enggak ya? Soalnya kayak ibu lagi repot, teman. Ya, Yes, terima kasih sekali, Bu. Terima kasih, Bu. Saya langsung pulang. Assalamualaikum, salam. Bapak, posi apa? Berusir, pak Mati kecil ya, bersih kan? pak, Bener. Eh, jadi? Bener -bener. Ini, ini, pak bersih, pak Bener. Bu, bu? Eh bu, bu! bu, bu! bu, bu! Kenapa bu? Bu! Turut cita ya. Keh okay. ya, tanah sini juta per meter. Azas kejuen. Neng ya. So isi, oh, ya, yaw, <tuh> turun di kubur, di di Cara aku jadi jenazah primen ya, ya Allah ontak cekik. Astagfirullahaladzim. Aduh, bisa kipo pisanget. Ampun kita kan sedang takziah, ya. Ampun, yang sudah-sudah enggak perlu diperkuncingkan lagi, nggih. Kita doakan saja mudah-mudahan almarhumah Ibu Tika, Usul Fatimah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi-Nya. Ampun. Amin ya Allah. Amin. Pak, saya tanah sih, ngedecken, -nge, sudah si betul. Mana, mana, pak, Anak singa yang terlalu juta per meter Pak, ibu yang pernah pesen kalau aku. jare panjiri sertifikat tanam kok aku. Berap, nak, jangan ngomong kayak aku sih, boleh diuri porong ngomong kayak aku. Jangan ngarang sampean. Sih, bisa ninyo ngarang Kini, ibu pernah wasiat kan aku titik ya kayak lagi butuh duit ka. ya butuh duit aku lagi butuh duit, ya butuh duit emang mau ke preview bisa ne pada ribut kayak apa ngerti beli sih, kemengen aku ngirim beli nih bapak nih, tanah berarti otomatis tanah, ah, senang, mati. dagang, kau yang kene nyong hutan-hutan kene kayaknya bapak orang percaya takkan bapak nyawa, ya, ya, mbak, mas, masalah aku yang mikirin oh. ngakut terpenting sekarang almarhumah segera dikepulisan bisa, bisa perjuangkan nih eh, mas terbaik sih pak kadasi ya, lorong